Halo guys, balik lagi bersama gue, Wirman, di channel gitar yang sekarang lagi-lagi mau main gitar Kenapa? Karena sekarang gue lagi mau lanjut lagi main Wild Sebenarnya Sebenernya gue udah main dari lama juga sih Wild trip, walaupun gue kontenin Tapi sekarang gue kontenin. Sebenarnya sih, waduh, kemarinan tuh kita udah lewat banyak ya Ada Yordel-Yordel udah keluar, sekarang ada Lunar Beast Ya karena sebentar lagi ada China New Year ya Bentar lagi nih, gue akan beli nih Alistar yang tuh yang tengah. Gila, itu keren banget, sumpah Nanti gue akan beli habis ini, tenang-tenang tidak di konten ini karena sekarang gue lagi platinum 3 dan gue mau solo ranked lagi di sini. Gue akan hero-nya mungkin hero -nya support. Walaupun gue belum tahu sekarang apa, langsung aja kita fine match. Ya, sembari fan match lo lihat, bisa lihat di sini juga. Waduh, gue lagi banyak kalah ya nih anjing. Udah masuk platinum masih banyak kalah juga ini. Waktu gue lagi main aja nih sama Eric nih kayaknya nih. Alistar, V, Gila. Mungkin abis ini kita akan main Alistar ya, gue mau coba hero-hero support yang lain, antara Alistar atau Lulu Oke, kita coba, coba sudah dapat, langsung saja ya I will support Oke, kita sekarang pick Alistar Cuman gue belum ada skin barunya, anjir, aduh pasti pasti bagus banget nih anjing anjing. Ntar ya besok nih, nanti besok gue beli By the way, ini hero Alistar adalah si hero support tank ya Jadi di sini yang tujuannya antara ngejaga ADC atau ngebuka war Skill 2 dan skill satunya itu suatu combo, skill 1 nya stun, ceder gitu di sekitar nanti ke stun Skill 2 nya adalah nyeruduk, nanti target nyeruduk itu bisa kedorong. Nah skill 1 dan skill 2 nya ini bisa digabungin jadi combo, jadi skill 2 bisa skill 1 Dimana nanti target itu sebelum kedorong itu ke stun juga, selain kedorong sedikit tapi nanti ke stun gitu Itu biasanya combo standar untuk pakai Alistar ngebuka war atau nyari satu untuk ngekill misalnya Habis itu dari skill, dari skill 2 ke skill 1 Habis itu nanti skill 3 Skill 3 nanti kalau misalnya di Nanti bisa mukul stun Terus kalau yang keempat Dia bisa jadi tebel damage reduction Plus bisa ngilangin stun Atau buff apapun yang bikin dia tuh ke stun gitu ya Crowd control apapun hilang Oke kita sudah masuk ke dalam gamenya ya Langsung aja gue mau beli item ya Ini salah satu uh, item-itemnya yang gue pengen beli Kita akan kejar yang namanya Dead Man's Play di nanti nambahin 300 max health plus 50 armor ya standar untuk item-item tank ya support support support tank gitu anjir gue baru lihat jungle chorki dong anjir gimana itu pakainya soalnya chorki itu biasanya mid atau top eh adc sorry mid atau adc it's tidak kena nah ke lawan kita itu adalah kaisa dan braum ya agak susah ya sumpah karena Kaisa skill skillnya tuh bisa yang nyebar gitu dan bisa menumpuk ke satu orang kalau kita sendiri. Dan masuk stack sama Braum juga nanti tuh. Waduh, cepat stone aja dia. Ups. Tidak kena lagi. Jadi di sini mungkin kita akan nunggu sampai level 5 dimana ada ulti dan di situ kita bisa berani nyerang apalagi kalau ada bantuan dari teman kita yang nge nah, baru diomongin. Buset, tapi corkage setengah darah. mau oh, engage tuh cuman buat apa yang ada mati aja ini salah satu contoh geng yang buruk ya guys gak mungkin lu <laughs> jungle chock itu aja itu udah susah plus mau dengan setengah darah aduh kagak dah yang ada lu juga pulang eh baru diomongin pulang kan dia jadinya sumpah tuh 700 ping gue kill banget fps gue juga jadi turun lagi apa gara-gara gak ya? Bentar, Kita coba lepas dulu casnya Masih sama ternyata. Nanti abis ini. Kita coba berantemin. Oh gak, gak, gak, gak. Wow ada Olaf. Hati-hati dengan kapak Olaf ya. Nanti dia memberi slow soalnya kalau kena. Jadi bisa ngajar kita dia. edit ngapain. Santai santai. Mungkin tampilan kalian ini fps-nya turun ya. Nanti abis ini gue akan coba. Mati matiin program programnya gue lupa matiin program anjir beratnya jadi hpnya. Waduh waduh. Tabok tabokan tobram sama jingan jah. Mundur mundur mundur. Kalau ada keret itu mundur ya jing. Jangan dihit tironya. wadah oh, olah di belakang ya nggak apa-apa situ aja. Nanti gue seruduk ke belakang loh kalau mau geng dari belakang ya. Tenang aja guys. Jadi tuh kalau misalnya ada orang tuh jangan langsung kabur juga santai aja. Mungkin kita bisa matiin dia. Ya. Kalau dia salah nge gank gitu Oh barongnya balik Olafnya kan gak tau kemana Kita sudah level 5 di sini gue gak tahu di sini masih ada Olaf apa enggak Top kita juga masih belum bisa ngapa-ngapain Karena creep-nya krip tuh maju banget Sebenarnya kita tuh la <laughs> Apa ini ladang untuk nge gank banget nih ya Kalau kita berdiri kayak gini nih Aduh jinxnya, aduh jinxnya, jinxnya Gue sumpah takut banget anjir satu creep gitu tuh bisa langsung dibuka sama Brown Sumpah itu ulti gimana Jing sang -jing. tuh Emerald emerald tuh, Cuman aduh Yang bener aja Coba wah, hmm. oh, setelah juga gak kena dia juga gak ada mana Lalu udah ambil hanif fruit loh. Masih kurang juga ya tidak ada damage berarti jadinya gue tadi, gue ngapain gue? <tuk> ah, farming aja dulu deh guys, sorry nih kalau misalnya di landing page juga gak terlalu menarik Karena ya gak bisa ngapa-ngapain juga Oh nih naga nih naga nih Coba gue balik dulu ya untuk ambil item nah, PS gue sudah lumayan ya di 59, nah tutup udah ada Olaf di daerah Baron eh Baron naga naga, oh dia udah mulai Baron, eh udah mulai naga, anjing Baron mulu gue ngomong gue let's go coba lihat let's gue, go. kaisar kaisa, kaisa. mama jinx, soal oh, jinxnya pulang dong anjing, ini loh, ya apa-apa dah pukulin gue dah, nggak kena lagi, mantap ya, jinx timing pulangnya tuh mantap banget, orang lagi Baron eh lagi naga, Baron mulu kan gue, dia malah pulang harusnya pulangnya dari tadi eh ngapain lu wah gila lu tuh kalau mau nyicil harusnya pakai skill 1, nah itu harusnya tapi nggak gitu juga sebenarnya ya nah, lu ambil dah ya nama nah tuh gue hilah heal hilain aja dari pasif nah tuh habis nah, apa kan nah, habis kontak tuh jadi juga jadi kena pasti nggak apa-apa sini lu kalau maju ayo sini berani Gak berani ya. anjing Gua akan coba Membantu lane lain ya, seperti mid mungkin Oh dia lagi Rift Herald. Beng, kena tuh kayaknya Rame juga referalnya Herald nya eh, Gak bisa apa-apa juga Wah, gak bisa, gak bisa, Pertama ramai di kiri atas, plus juga, aduh darahnya, habis bertarung sama Yasuo kayak, ya yang di bawah mati, ditinggal sendiri satu lawan satu, Wah, gimana? Gak bisa juga kan, Wah, wuh. wah, tiyala terpurut, eh apa? Dia juga flash juga sih. Ada creep minion nanti, minion tank mukul gua. Ya nggak apa-apa dapat satu. Sekali 030 nanti. Naga satu menit dari sekarang kita akan pasang ward dulu. Nah ini nih ngapain nih? Nah ini ngapain nih? Ush sakit banget, puset tenggadara gua. Sakit amat. Gue eksekusi, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, oh tidak oh tidak, oh hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Nah, kita coba bertahan dulu guys. Siapa tahu comeback Israel gitu kan. Walaupun sebenarnya gue juga nggak yakin. Lihat pergerakan Chorky mau ngapain tuh. Eh Timo anjing mau ngapain Timo? Eh, wah bengong dong nih orang. Ya udahlah. Gak bisa apa apa yang lain juga? Demajernya yang paling matinya banyak kan Hmm. ya Flame. ya down. menang Tenang, semua. Nice, su, jings Aduh. Kaisanya. Kejar hai, hai, hmm, hai, Mereka sudah mulai Jumawa atau sombong ya Kita bisa manfaatkan Sini ayo, Hah, sini hai, mulai takut, kok hai, hai, hai, Gue ambil, hai, hai, Ini contoh yang hai, baik ya sebenarnya. hai, ini gimana ya? Gak ngebantu apa-apa sih Akali 043 Ya bagus-bagus Tower bawah didapetin Ayo bisa yuk Bisa bisa itu mah harusnya Oh Alistar Alistar Tenang gue datang gue datang Timo timo bantu timo Yah dia flash ke atas dong Salah banget itu ya Retreat retreat retreat amat gue balik juga Timo harusnya sih bisa kabur Let's go timo kita <laughs> ngeselinnya Timo ya, dia bisa ngilang-ngilang aja. Gue gak punya Timo, jadi jangan suruh gue main Timo, please. Eh, hati-hati atas, hati-hati atas. Sumpah, kalinya ngapain ke atas. Harusnya kita ke mid dan push mid. Biarin aja mereka ke atas. Mati juga gak bisa ditolong. Ini ya, harusnya dia mukulin barang sama gue nih. Cepet nih harusnya. Meng Udah akhirnya mereka yang kemudian Gue yang harus pulang ah. Akal ini cuma ke atas doang atau ngapain Anjing Mereka dapat baron nih? Wah, hati ya, tuh, wah, gue indah, salah sih sebenernya gue. Oh, tidak, Olav. <tronial> Oops, oh, love, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ups oh, gua Wah oh, anjing nggak boleh sebenarnya recall seperti itu ya Indonesian recall itu namanya Ngapain anjing lagi baru Ini bisa gagalin lama dengan cara seperti itu Ya wah anjing Mau oh, kan gue akhirnya SVP anjing Emang yang lainnya aja nih enggak guna Oke okay guys, gitu aja dulu konten dari gue. Ini pertama kalinya mungkin gue akan upload permainan Wildtrip yang kalah. <laughs> Tapi bisa kalian lihat sendiri ya, maksudnya emang gimana ya, banyak yang ngefit. gua Gue aja SVP gitu, makanya kurang-kurangin jadi pemain yang toxic, kita butuh pemain skill, kita butuh pemain sabar dan teamwork yang tinggi gitu yang kita butuhkan ya anjing. Oke okay guys, jadi segitu dulu konten dari gue, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau kalian suka dari konten yang kali ini. Komen juga uh, hero apa lagi yang, dan skin apa juga mungkin ya, uh, yang bisa gue pakai dan kita kita akan main bareng-bareng. Oh kalau gitu gua Wirman cabut dulu. Kiproknya head banging, peace out, excellent forever. Jangan lupa beli aja official. Lagi ada barang baru, let's go, boom.